Guys, kembali lagi bersama aku di channel YouTube aku ya. Jadi kita bakal lanjutin gameplay dari Internet Cafe Simulator yang kelima ya. Kita langsung out game sampai basa-basi lagi. Kita kemarin udah kaya banget ya. Lantai hatunya udah full upgrade semua. Kita bakal buka lantai dua hari ini. Udah pasti buka sih. Soalnya ya udah, udah, udah, udah banyak banget sih di bawah juga udah full upgrade. Karena aku nata-nata ulang doang. Nambah-nambah PC doang ya. Terus paling kita sekalian coba beli mining buat Bitcoin ya. <tuh> Cepat tau, bisa bantu duit lebih cepat lagi. Soalnya menurut aku segini udah cepet banget, tambah lagi Bitcoin gitu kan. Satunya bisa 30 ribuan. Wah, itu sih bener sih, kacau. Paling bentar lagi ya, mantai duanya bakal aku isi sama, sama VR sama PlayStation kali ya. Mantai bawahnya buat PC sama arcade, tapi arcade-nya ya, lebih diketik daripada PC ya. PC. Karena kita kan warnet ujungnya. Awalnya kita jadi warnet, jadi udah kita bakal isi banyak PC. Oh iya, seperti biasa game agak lama loading nya semenitan sekira-kira ini sih minus 90% bentar lagi kelar harusnya Besok aku udah ngelag-lag ini agak ngelag sih soalnya di aku gatau kok bisa untuk kalian nonton gimana ya pokoknya begitu nah mantep oke guys udah close. aku bakal play lagu dulu oke okay. yuk langsung turun anggil dong panggil oh panggil ke atas dulu ya? salah lama lama lama lama lama yo ilah <tuh> aduh aduh, aduh like guys. Menceng, ya guys. Nah gue terlalu kencang ya, kecilin dikit deh. Best part. Tar aja lah. Belum butuh. Yuk kita buka dulu. Hai teman-teman pagi. Mari kita mengawal hari dengan berbelanja ya. Duit kita berapa sekarang? Uh, enam Ini gimana anaknya? Bujal aja kali ya. Bujal aja lah, ntar tuh itu. Buka dulu kafenya. Cek ada bill apa? Lurus alat pencet lagi. Lolol kok, kok minimize. Buka dong, buka buka. Balikin. oh buka pilih, malu kerja coba. Bayar murah ini. Oh. Limitless nice. Aba aba baik banget yang beli limites langsung beli dua ya guys bunyi terus mantep oke okay, cara saya rasa kita beli dua juga uh ame banget guys kita beli dua juga total total ada 14 barang berarti yang kita beli ya keyboard dua, thank you, ramai banget guys, monitor juga beli dua, mouse oh, juga beli dua, mousepad oh, juga beli dua, pokoknya semua kita dua-duain ya, kita langsung beli, beli kita ada banyak soalnya cuy. dua juga Oke okay, mantep Ah sumber, 11.000 doang Murah lah Murah banget Atas perlu atas berapa sih? Sekalian aku ntar mau perlu upgrade ya Item Makasih banyak. Tak, kita ketasin keren itu ya. Oh, itu datang cuy. Udah datang, udah datang. Nice. Taruh sini dulu aja, taruh sini juga dulu. Aduh, enggak cukup, guys. Taruh ngasal dulu ya. Cukup penuh ha ah, tempatnya. Eh. Oi, oi, oi, oi, oi. Oi. <tip>. Ya gila, keren nggak tuh duitnya. Ini udah nyala belum ya? Oh, udah. Ah oh, ngelag -like guys, ngelag -like guys, kenapa nih? Aduh, tuh hours doang makanya, aduh, limitless dong. Beda duitnya kalau limitless, Gede banget malah. Gak oh, otak duit. Bentar ya bentar ya, bentar ya bentar ya keyboard gamer table dulu guys gamer table dulu masukin sini dulu gamer table dulu lagi kita berurutan ya berurutan Chair mana chair bro gaming chair, oi minggir woi yuk kita masuk yang kita asep. wow oh, rame rame rame rame wah skill poin kita banyak banget guys banyak banget banyak banget Terus kalau banyak duit tuh bingung guys ya Thank you Dalam lebih raya kasih Mang ya lah Nah Agak kurang aset, tapi gimana ya anak kecil, gas aja lah udah sajalah udah kita geser dulu ke sini juga. Kok belum jual ini karena itu itu itu menambah duit penjualan ya guys, lumayan soalnya. Ini masukin, ini murah, ini mahal Kok itu ke off guys? Kebiasaan yeah. emang Oh iya, ntar aku juga pengen cobain quest dari situ si ya Bagger Burglar apalah itu? Bagger Penasaran soalnya, itu kan dia bisa bikin Kita unlock sesuatu guys dia membantu ya. Jadi kita harus berbaik hati sama dia. Ampuh ada teroris dekat-dekat. Macam-macam sih lu dekat-dekat Warnet Arpanet. Ada ada aja lagi, cuy. Oi, oi, oi. mau masuk dulu, masuk dulu, masuk dulu. Ada. Pasang ini dulu dah. Ya, mantep Sabar kita biring satu-satu. Waduh, waduh, waduh. Hello, ko baba. Kita pasang komputer dulu. modelnya udah balik gede banget, guys. Ini ini bagusnya sampai dari bawah sih? Wah ikutin default aja kali ya. Oh ini dulu, ini dulu, guys. Ini dulu, guys. Orang kita gak mas kah? Kenapa gak mas coba? coba? Mau ngapain juga ih ada-ada aja Dijatohin coba pinter Giot. Mana tadi apa yang murah? 8,2 semua sana yang Yang baru yang mana? Di harga koma 8,2 semua cuy Naikin dulu dong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 Oke, okay. udah kita berapa sekarang? 12.000 lagi Tentu banget cuy Woi woi woi Tanpa pikir panjang, langsung kita beli atas Ini juga 4 kita langsung gas Gile tuh Mantep guys Mantep gatsu guys oh, sering ngeliat kita beres-beres dulu dah, guys. Ya, apa yang bisa kita jual? Ini, nah, pasti udah bayar, udah sekarang udah pergi. Guys, ngapain coba ada orang pusat di sini olahraga di sini? Kirain di gym apa? Adi ngadi emang lakuan teh? Kita beli lampu dulu ya, gelap banget soalnya cuy. Mana lampu Lem mana lem? Lem lem lem ini ini. ini. Eh kabur, kebu kebu kebu kebu kebu. Mantep, ceiling si lamp udah yang paling mahal dong, guys! Beli berapa? Bagus sama ini Beli nih. Ini empat dulu kali ya. Cuma ada lima, lima, lima, kita beli lima. Nah, kita ke arcade arket dulu guys. Hey, halo, halo. Kita jo arket dulu guys. tuh Mampus lu. Kita udah apa enggak crek-crek lagi ya. Soalnya kita udah kayak mampus, cuy. Mau ngapain lagi? Coba bingung Oke, okay, baik modal, baik modal. Ger mikir-mikir. Dimatiin lagi coba Inter Sorry ya Bukannya gua mau ngesir cuma gimana ya ya Beli deh beli beli beli nih Habisin dah habisin Yuk Habisin habisin habisin Kakar, mau duit Ceiling lamp Eh belum diambil guys, pinter emang Woi, taruh woi Udah gelap guys, kan berapa sih? Oh ini, -ini bagger kita kasih duit aja. I know everything. Blah, blah, blah, blah, blah. This wouldn't have turned if you want Oh, Kita bisa beli BTC miner kalau kita masih ada duit, cuy. Ini emang gelap atau emang gua yang ya apa sih, cok? Emang gelap banget gitu. Gimana caranya lainnya guys? Gimana caranya lainnya cuy? Kita taruh sini lah, kita taruh sini dong. Nah, mantep. Ini cafe udah buka kok ada yang? Wah, bagus gak guys ini? Ini ambil, ambil, ambil, jelek, jelek, jelek. Kita berlampu lampu lagi guys, kita beli lampu lagi guys. Ini jual aja lah, jelek banget sih. berapa sih enaknya? atau lagi bisa di sini? Oke. Okay. Ampu berapa lagi? Hehehe. deh. jalan lima dulu. Nggak tahu butuh berapa? Terus kita beli walem ya. Wall memang mahal yang mahal. Wall lamp. Rame, rame guys, rame rame, rame, rame. Oh, kasih, bos. Kali ya, Ini ini hai, baru berapa kita beli aja pokoknya cuy hai, bakar-bakar duit hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tidak baik teman, -teman. Tidak baik ya? karena kita bingung harus habis buat apa cuy Habis ini kita beli apa enaknya Begar dulu, begar dulu Kita beli painting Gak ada, tar dulu tar, tar, tar dulu Kita rapin nanti dulu pokoknya cuy Pokok oh, close anjir Beggar Oh iya dia nge-resetnya uh. Wah anjir banget cuy Si Beggar nge-resetnya pas kita sleep ya Kita lupa Sorry guys, sorry guys, gak kepegang guys. Sorry, sorry, aku ah, kepegang bos. ramai banget ini. Flow so, gaming monitor, kita ambilin meja-meja dulu ya. Yang buat PC dulu, kita ambil-ambilin lampu banyak banget, soalnya guys tadi beli 16. Berapa tau? Super table. Oke, okay. lu lagi gila GG Hey guys. Mouse, mouse. Cer, mana cer, cer, cer. Waduh. Kacau. Oh ini. Pusing, pusing, pusing. Demam. <tuk> banget bos dimatikan aja, triknya coba pinter emang hausnya dulu udah eh, eh salah meja-meja-meja-meja kenapa nggak bisa guys kenapa nggak bisa cuy Yoi nah. yoi yo, yo. Mana tadi ini Galaxy Galaxy Taruh sini Oke okay, setelah sebelahnya Seperti biasa Taruh monitor dulu ya Biar puas dat Oke, okay. pasang aja lampu langsung dari sini dah Eh, balik. Oke, okay, nggak tuh. Oke, okay, nggak tuh. Mantap, mantap. Waduh, waduh, waduh. Amel, amel, amel. Komputernya mana sih? Keluarga masih murah-murah semua, cuy. 10,1 10,1 cuy puluh enam ratus lagi puluh enam, hai, hai, aja ya hai, hai, hai, naikin dulu ke 10,1 ini sebelumnya, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, dulu hai, hai, hai, lampu cuy oh, hai, dulu hai, dulu, hai, hai, hai, sini? Berapakah elektricity buildnya kita penasaran Woi Iya gua tau ada order Sabar ya sabar sabar Ameh ini masalahnya cuy Abis kah wallemnya Oke okay, abis oi Hai, biasanya gue di dorong nih. setelah lah Prof, prof, proof baru juga berdiri. Hmm. Berapa hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ah, hai, hai, sabar sabar sabar sabar sabar sabar sabar guys sabar barah, sih pakai acara barah, yang segala lu barah, barah, tadi pakai barah, barah, Gak bisa terus sini ya? ya oke. Yalah, sini aja lah Mau gimana tuh? Walang gituan <tuh>, Mirig Yoi lah Tuh, udah bisa sangat jemput beginia doang cuy Jadi harus plan guys Oh.. Oh asalnya jatuh cuy ELEK coba nyatain AC Eh pas guys Belinya pas atas <tuh> Pas dong banyak, Eh malah Kita atas dulu kali ya Habis gitu, oh, udah habis cuy. Ntar aman nih. Awas oh, ini dulu lah. Yih, jorok ini gimana ceritanya coba biar habis gitu. Oke, oke. orang mana coba gerak di wasafel, jadi idiot, ngecok ah, sebenernya lagi dantel coy ini habis ya, ini habis Beda lagi. tuh pas dari si bagar, ya, ya lu panggil sisa betul kita terbang woi, wey hilang <tuh> gak sih Kayaknya nggak Ya turun woy turun, turun, turun Kita beli alat mining kali ya Family with the man in the white tank top, mm, I don't wanna... I don't have mm, not... kita taruh sini kali ya. aplikasi dulu guys ini oh nggak perlu ya oh nggak perlu nggak tahu gue juga enam hmm. sih kayaknya Tuh, satu lagi lol oke okay, kurang satu lagi lagi guys Rame banget Anjay, Tenang sih bagus sih rame memang uh, me huh? Kealahan juga sih lumayan oh, nah. Nó lấy cái bộ, ngoài jangan cuma lihat tuh, cuy. Pas lagi guys nah. bisa bisa bisa nice agak jarak di ya game bro para dong ya udah setup dulu setup dulu setup dulu set set guys jangan coba kita berang orang akhirnya balik, balik, Let's okay. Bật refuse mm. du, du, du, du, du. restnya berata kan ya, mana Ini air conditioner. kita juga belum pasang itu cuy. Apa namanya? Hmm. Apa namanya? Bitcoin. udah pasang cuy. 1N2EB Ah 1N2EB Ah 1N2EB oke okay, cuy ayo, okay, cuy oke cuy ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, dulu sprat dulu, sprat dulu, sprat dulu, sprat dulu. Segera, 그래, ya, cuy merah merah merah merah merah merah ini ya bingung cuy dulu uh, ya cepet tuh oh, gaming chair ya taruh sini ah. Aduh kabur ayos kenal lah Kau biarin lu dikebuk sama abang juga Tabrak terus the point at guys Emm, elah, bisa sih? hai, ya Tuhan. hai, apa lagi ini? Cuy? rapi sih nah, aja dikit lagi Blah, blah, blah. masih <tuk> di uwaran-warnakan cuy itu tadi dipukul-pukulin mulu heran anjay nah ini kan bener dari ya, tadi yalah stress Selamatkan, guys! Coba buatnya ke orang lagi bah. Masih jiwa mainnya, cuy! Tidur lagi kali ya? Beggar. kita buka lagi mana harga masih murah Yo, ini udah gue buka berapa ratingnya ganti-ganti apa yang keren ini pakai pertama kali wah wow. nah ini deh, ini deh. Mantap, mantap, mantap, mantap. uh gila keren cuy Abraham parah Abraham parah A hampir apa tadi gue beli lem ya emang apa yang kurang guys cair belum kah apa yang belum cuy table, galaxy, monitor, keyboard, chair mau mouse GG Aman, selamat. Oh, power my lagi guys. aja langsung ada ber ber ber Tering apa yang coba baterai gue ini? Oh, udah cocok, guys. Kalau enggak ada bah Ntar atas mau kali ya Atas deh Ini mantep Ini kali ya ada Dari sini, ini juga. Ini juga. ada kan hai, tabrak nggak tabrak nggak tabrakan, gak, tabrakan, gak, tabrakan, gak, tabrakan, gak, tabrakan. Mungkin dulu sih Mantap tuh akhirnya yang Mabok duit buat bobok duit, apa orang dari sini cuy? Mimi, bisibis, dulu mikir Oke, mantap. Darasnya rata kayak ya. Agak ngalangin tapi ya sudahlah ya. Bisa kan ay orang lewat? halo, apa nama Dulu, kalau mainin, mesti dibuka terus, nggak ya, gue? Atau udah gimana nih, enaknya buka terus, buka terus kah? Hmm, sini, ini di toko. salah ya, udah. lagi Oh yeah. Ya, yeah, right, Hello. Hello. Hello. Good. Hello. I hmm. don't want silahkan dia kok takut kalangin kayak kira-kira Bang ya. Ah, rata. Kita asli enggak nontonnya, guys. Bagaimana <laughs> ya, tuh? Lagi tuh? Lagi mana ya? Gimana ya? Gimana, ya? Gimana dong kalau begini? rapi apa ya? Gak marah, kan kalian gak nanti temennya? Habis <laughs> ngelirin tempat lagi gimana dong? paksa guys, paksa siapa dong enaknya? Bingung air Aduh, aduh, aduh, habasus. Udah, jadi dengan warna kita cuy. Mata dua kita sekarang, fokusin ya belum itu kita bakal save dulu jangan disi ya Cek harga juga. Ya. Abah Naikin dulu. Approve approve ban satu sih sepuluh ribu lagi duitnya, gitu cepet banget kayak. Ah, abang full full. Ini ya udah, Wah, tahu ini buat apa tapi biar ya, kalau udah. Wa Murah. Murah banget. Buat apa juga, Ada ya, lagi guys? AC Hello, my boy. To... Oh. what the, what, what, what, what, what, what the, what... Ah, ya lah. kelas deh kelas kelas kelas kelas kelas kelas kelas kelas kelas kelas kelas udah deket ya Nah, oke okay, gak tuh ya, Kita udah tutup nih Kita save dulu ya Udah ya Kita akhirin dulu Cari ini Udah burger Kita save habis sudah. Paling gue beresin dulu laptopnya Eh, PC nya beda, berantakan banget ya Itu tadi berantakan parah sih Ngaco Cuma saya tadi, nggak tau kenapa mau liat gua kita full in upgrade aja, guys. Oke, lagi paling kita beli miner itu ya, BTC miner lagi. <tuh> Oke, okay, seperti biasa setelah tidur, coba kelamaan akhiri streamnya ini hari ini, guys. Jadi, thank you buat yang udah nonton. Kalau kalian suka, tolong share, like, and comment. Jangan lupa subscribe juga, buat aku ya, karena itu sangat berarti ada. Thank you buat yang nonton-nonton, semoga kalian menyenangkan, saya pamit undur diri, bye.